Kekasih jauh di sana Menari anggun dalam ukiran dan aku merajut cinta dalam dunia asa Imajinasi bercerita Dalam sebuah rasa Memori bercermin cinta Dalam genggaman mesra Senandung tentang irama cinta Sebagai penawar hati larang Ku tanam rindu dalam hatiku Bersama kisahku denganmu Ku bayangkan dirimu hadir di pelukanku Untuk menemani sepinya malamku Kau pun seakan datang Senyum tulus untukku mengalun lembut di kesunyian malam bersenandung tentang irama cinta sebagai penawar hati nan lara ku tanam rindu dalam hatiku bersama kisahku denganmu ku bayangkan diriku Hadir di pelukanku Untuk menemani Sepinya malamku Kau pun seakan datang Membawa senyum Tulus untukku Unta yang kata Terucap indah Ku ukir Dengan tinta-cinta untukmu sang kekasih Sepanjang masa Meski cinta ini Sempurna dalam senja, dapur terpalang memikirkan cinta sampai merana. Memikirkan kekasihan jauh di sana, menari anggun dalam ukiran pena. Aku merajut cinta dalam dunia asal, imajinasi. Rasa, memori bercermin cinta Dalam genggaman mesra Untayah kata Terucap indah Kuhukir dengan tinta-cinta Untuk sang kekasih sepanjang masa Meski cinta ini tak sempurna